Mata Gusou bersinar terang saat dia menatap Lindong, yang dengan acuh tak acuh mengambil tanda perintah emas dari tangannya. Wajah lamanya sebagian besar tetap tidak berubah, tapi dia diam-diam agak terkejut. Dia adalah seorang ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna, dan perbedaan dalam kekuatan antara dia dan Lindong sangat besar. Jika itu adalah orang normal lainnya, atau bahkan Gumengki dan yang lainnya, pasti akan sangat tak tertahankan. Namun, pria yang berdiri di depannya memperlakukan tekanan Yuan power-nya seolah itu bukan apa-apa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang ini, mata Gu Shou berbinar cerah sebelum redup. Dia melotot ke arah Lindong. Tidak heran Lindong berani mengklaim dia memiliki peluang 50% untuk mengalahkan Sen Tujue. Tampaknya kemampuannya memang tidak bisa disangkal. Gu Yuntian, yang berdiri di satu sisi. Menatap tontonan ini dengan heran. Dia jelas mengerti seberapa kuat tekanan daya Yuan Shou. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia pasti tidak akan bisa menahan tekanan semudah Lindong. Yan kecil, sepertinya kamu memang menemukan penolong yang baik kali ini. Gu Shou memiringkan kepalanya ke arah Gu Yan dan Gu Mengki di sebelahnya. Dan berkata dengan suara lembut. Dia memang sangat kuat, kata Gu Mengki sambil mengangguk. Murid-muridnya yang seperti bunga persik dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika dia melirik sosok pemuda di depannya. Siapa yang tahu seberapa tinggi kekuatan pertarungannya. Dia benar-benar pergi keluar. Wajah Guyan yang dingin dan elegan juga menunjukkan senyum. Saat dia menatap lindung dengan ekspresi yang agak rumit. Tidak ada yang bisa menduga bahwa orang yang dia anggap lumpuh tanpa harapan sembuh dari luka-lukanya akan menjadi penyelamat guklan mereka. Haha. Teman kecil Lindong, klan Gu mungkin harus sangat bergantung pada kamu untuk pertemuan bela diri ini. Guncangan dalam hati Gu Soh secara bertahap mereda, sebelum dia tertawa dengan suara yang ramah. Kondisi aku, Lindong bertanya sambil tersenyum. Jika klan kita benar-benar bisa menjadi juara, salah satu dari tiga kuota untuk menara Cautik akan menjadi milikmu. Banyak terima kasih, kata Lindong, sementara dia menarik napas lega. Hasil seperti itu tentu saja yang terbaik. Pertemuan bela diri akan dimulai besok. Tolong izinkan aku untuk mengundang teman kecil Lindung untuk beristirahat hari ini. Gusou tersenyum dan berkata. Lindung samar mengangguk dan menangkupkan tangannya ke semua orang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. dia berbalik dan pergi. Sambil berbalik, tidak ada yang memperhatikan garis hitam kecil menghilang di bawah kulitnya. Dengan kekuatan tahap mendalam kehidupan sempurna, Gu so memang sangat kuat. Tingkat kekuatannya bahkan telah melampaui empat Master Aula dari Sekte Dao. Bahkan beberapa ahli tahap mendalam kehidupan tingkat lanjut akan menghadapi beberapa kesulitan menolak tekanan Yuan Power yang dihasilkan karena kekuatannya. Namun, sangat disayangkan bahwa tekanan semacam ini tidak memiliki banyak efek penindasan pada Lindong, yang memiliki simbol leluhur yang memangsa. Di Aula Besar Kerumunan anggota Guklan menyaksikan Lindong pergi, sebelum berbisik. Kemudahan Lindong mengambil komando di bawah tekanan daya Yuan Gusou membuat mereka merasa sangat terkejut dan heran. Lindong ini jelas tidak sederhana, di mana tepatnya dia bertunas. Aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga, kata Gusou dengan senyum tipis. Tetua Gusou Apakah kamu percaya bahwa ia benar-benar dapat bersaing melawan Sentu Jue? Gu Yuntian bertanya dengan suara lembut. Aku tidak berani mengatakan itu. Bocah Sentu Jue itu jelas tidak mudah dihadapi. Tapi, paling tidak, Lindong akan menjadi penolong eksternal yang cukup baik. Jauh lebih cocok daripada tahu Petik 2. Gu Soho menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Matanya sedikit menyipit saat dia bergumam. Adapun apakah dia bisa cocok dengan sen tujue seperti yang dia katakan. Kita akan tahu setelah mereka bersilang tangan. Aku harap kata-katanya tulus. Jika dia benar-benar dapat membantu clan muncul sebagai juara, apa salahnya memberinya kuota? Gu Yuntian sedikit mengangguk dan menatap sosok lindung yang menghilang di kejauhan, sambil mengerucutkan bibirnya. Mungkin, pertemuan bela diri ini akan menjadi sangat menarik. Sangat disayangkan bahwa ia tidak dapat berpartisipasi. Keesokan harinya, ketika sinar matahari yang hangat menyiram, atmosfer di Martial Gathering Island yang sangat besar menyala dan memanas dengan tiba-tiba. Berbagai suara dan suara keriuhan berkumpul bersama, dan melesat ke awan. Berderak, pintu yang tertutup rapat ditarik dengan lembut, saat lindung perlahan keluar dari dalam. Saat keluar, dia melihat buyan. Gumengki dan yang lainnya sudah menunggu di halaman. Sinar matahari menyinari tubuh ramping kedua wanita itu, dan pancaran samar dari sinar matahari membuat mereka tampak sangat cantik. Kakak Lindong, sudah waktunya, haruskah kita bergerak ketika dia melihat pemuda itu berjalan keluar dari ruangan? Senyum lembut muncul di wajah Gumengki yang cantik ketika dia bertanya dengan suara lembut. Selain itu, Tolong jaga kami dalam pertemuan bela diri ini. Lindong tertegun sesaat. Sebelum menimpanya, dia terkejut ketika dia bertanya. Kalian berdua juga akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini. Ya, setiap klan harus mengirim tiga perwakilan untuk pertemuan bela diri. Untuk klan Bu, kita bertiga. Gu Mengqi menjawab dengan senyum tipis. Lindong langsung mengerti. Segera setelah itu, dia tersenyum dan menjawab. Karena itu masalahnya. Kita harus bekerja menuju tujuan bersama kali ini. Selama Saudara Lindong tidak menyalahkan kami karena menahanmu. Jawab Gu mengki sambil tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memimpin dan berbalik menuju keluar. Di belakangnya, Lindong dan Bu Yan dengan cepat mengikuti. Di pusat martial Gathering Island adalah gunung raksasa yang sangat megah dan mengagumkan. Pada saat ini, Gunung Raksasa itu sudah diliputi oleh desas-desus yang ramai dan bersemangat. Di puncak gunung, banyak platform sedang disusun. Pemandangan yang sangat spektakuler dan luar biasa. Ketika lindung dan kelompoknya mencapai puncak, sekitar puncak gunung sudah dipenuhi oleh banyak orang. Kadang-kadang, suara mendesing bergema di langit, ketika sosok turun seperti belalang. Awal dari pertemuan bela diri bukan hanya sebuah pertunjukan. Ini adalah kompetisi antara berbagai pakar. Dengan demikian, lima klan besar akan dapat mengamati para ahli ini dan mengundang mereka untuk menjadi penjaga atau pelindung dosa klan. <small> Haha, <three> sinecures diperlakukan dengan sangat baik, karenanya banyak ahli berharap untuk menangkap mata lima klan besar. Setelah semua, memiliki dukungan kuat secara alami bermanfaat di tempat seperti chaotic dimensi. Selanjutnya klan akan memberi mereka sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya mereka. Petik 2, Lindong dan kelompoknya mendarat di puncak gunung, dan perlahan-lahan berjalan ke kursi yang diatur untuk klan Bu. Selama waktu ini, Bu Mengki tersenyum tipis ke arah Lindong, sambil menjelaskan berbagai detail pertemuan bela diri. Sambil mendengarkan, tatapan Lindung berkedip, saat dia samar-samar tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa saat ini. Dari kelihatannya, sepertinya dia memperhatikan upaya Gu Mengqi untuk merekrutnya ke klan mereka. Setelah melihat reaksinya, sepotong kekecewaan melintas melewati mata Gu Mengqi, Dan kata-katanya mulai mengalir lebih cepat. Ketika kelompok akhirnya mencapai kursi yang dialokasikan Gu Klan, Gu Yuntian yang berwajah kucat bangkit dan menangkupkan tangannya ke arah Lindong. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Tatapannya menyapu sebelum wajahnya secara bertahap mulai berubah jelek. Lindong mengikuti tatapan Guyuntian dan melihat ke atas, melihat sekelompok besar orang yang juga datang mendekat. Di dalam kelompok, dia melihat sosok yang akrab, Wei Song. "Anggota klan Wei ya," Lindong bergumam saat matanya sedikit menyipit. Baru sekarang dia mengerti mengapa wajah Guyuntian berubah menjadi jelek. Tatapan Lindong menyapu Wei Song. Dan beristirahat di sampingnya. Di sana berdiri dua sosok. Salah satunya mengenakan pakaian abu-abu. Di belakang punggungnya adalah pisau besar yang tampak berlebihan. Pisau ki yang sangat ganas dan sombong terlihat samar saat terpancar darinya. Lindung melirik pria yang membawa pisau. Sebelum berbalik untuk melihat orang lain. Orang ini tampak sangat lemah dan lemah. Dan penampilannya agak biasa. Wajahnya dipenuhi dengan senyum. Namun. Senyum itu membuat orang merasa muram dan kedinginan. Ini membuatnya tampak mirip dengan ular beludak yang bersembunyi di rumput. Mata lindung menyapu kedua orang ini. Matanya sedikit menyipit. Dia bisa merasakan fluktuasi tirani mengalir keluar dari tubuh mereka berdua. Dari kelihatannya, mereka tampak agak merepotkan juga. Pria yang membawa pisau adalah Wei Zhen dari klan Wei. Dia dianggap sebagai orang terkuat dalam generasi muda klan Wei. Penguasaannya terhadap teknik blade gunung Wei Klan mendekati titik kesempurnaan. Suara lembut Gu mengki perlahan terdengar. Itu tidak sulit bagi Lindong untuk memperhatikan kesunyian dalam suaranya. Bagaimana dengan orang lain? Lindong samar mengangguk dan bertanya dengan suara lembut, "Yang lain?" Gu mengki memandang ke arah laki-laki sederhana di samping Wei Zhen. Saat alis hitamnya yang sedikit berkerut, itu tombak hantu Chen Luo, murid pertama dari orang tua tulang jahat. Gu Yuntian berbicara, sementara wajahnya menjadi gelap, menggosok dadanya. Dia mengepalkan giginya dan melanjutkan, luka-lukaku disebabkan olehnya. Gu Mengki dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka yang seperti jadel, saat api amarah meledak di mata mereka. Murid pertama dari orang tua tulang nefarious, alis lindung berkerut, saat dia menatap Gu Yan. Ini berarti bahwa Chen Luo ini harus menjadi saudara senior Su Yun. Lindung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pria itu. Pada saat ini, yang terakhir sepertinya memperhatikan. Memiringkan kepalanya, tatapannya menyeberang jalan dengan Lindong. Pada saat berikutnya, senyumnya menjadi sangat bersinar. Memperluas telapak tangannya, dia mengirim gerakan memancung ke arah sosok Lindung dari jauh. Sementara bibirnya terbuka, dan satu menit suara ditransmisikan. Lindong. Aku akan mengambil nyawamu atas nama adik juniorku. Mata Lindong sedikit menyipit. Itu benar-benar tak terhindarkan bagi musuh untuk bertemu. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Babak 868. Pertemuan bela diri. Saudara Lindong. Kamu memiliki pertengkaran dengan Chen Luo. Chen Luo tidak menunjukkan pengekangan ketika dia membuat gerakan memenggal kepala di Lindong. Karena itu... Bahkan Gu Yuntian dan yang lainnya dengan mudah menyadarinya. Mereka sedikit terkejut sejenak, sebelum mereka bertanya pada Lindong karena terkejut. Saat bersaing untuk buah roh misterius kehidupan di Pulau Roh Misterius, Wei Song ditemani oleh saudara lelaki junior Chen Luo, yang akhirnya ditangani oleh Lindong. Gu Yan menjelaskan, oh, Gu Yuntian dan yang lainnya melongo, sebelum berbalik tanpa kata-kata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang tampaknya baik dan sopan di hadapan mereka ini akan benar-benar kejam. Dia bahkan berani membunuh seorang murid dari old man tulang jahat. Sepertinya saudara Lindong harus sedikit lebih berhati-hati jika kamu berhadapan langsung dengan Chen Luo. Meskipun hubungan di antara mereka tidak begitu baik, bagaimanapun mereka adalah murid dari orang tua tulang nefarious, Gu Yuntian memperingatkan Lindong. Lindong tersenyum dan mengangguk. Chen Luo memang tidak lemah, namun, jika dia ingin mengambil nyawa Lindong, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Betul, seberapa kuatkah si Tuan Nefarious Bond itu? Mata Lindong berkedip perlahan, sebelum tiba-tiba bertanya, dia telah membunuh Su Yun. Jika orang tua tulang jahat menangkap hal ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat itu, tidak dapat dihindari baginya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Menghadapi bahaya potensial ini, Lindong merasa bahwa akan bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah ini. Orang tua tulang nefarious cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surga. Lebih jauh lagi, dia adalah gua Kev yang jahat dan telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna beberapa tahun yang lalu. Menurut informasi yang telah dikumpulkan Guklan kami, ia telah berusaha untuk menembus ke tahap kematian mendalam selama dua tahun terakhir. Jika dia berhasil, dia mungkin menjadi sosok yang paling gemilang di wilayah Laut Angin Surga. Gu Yuntian menjawab dengan cara yang agak suram. Mata Lindong sedikit menyipit. Ini benar-benar lawan yang sulit. Jika orang tua tulang jahat itu hanya pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna, dia tidak akan terlalu takut. Bahkan jika Lindong tidak bisa mengalahkannya. Orang tua itu tidak akan bisa mencegahnya melarikan diri. Namun, begitu pria tua itu melangkah ke tahap kematian yang mendalam, hasilnya akan agak berbeda. Tahap mendalam kehidupan adalah di mana life key akan berintegrasi ke dalam daya yuan seseorang, menyebabkan daya yuan seseorang terus tumbuh dan menjadi tidak terbatas seperti laut. Dalam pertempuran, seseorang akan dapat menunjukkan kekuatan yang kuat dan mengancam. Selain itu, LifeKey memiliki properti mistis yang sangat besar untuk penyembuhan luka, sampai tingkat pertumbuhan kembali anggota tubuh yang hilang. Tubuh para ahli pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna hampir mustahil untuk dihancurkan, membuat mereka sangat tirani. Namun, jika tahap kehidupan mendalam dikatakan memperkuat tubuh seseorang, maka tingkat kematian mendalam akan meningkatkan daya bunuh seseorang. Di bawah kekuatan deatki, tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Kekuatan destruktif yang dimilikinya sangat mengerikan. Selain itu, sekali Deatki menyerbu tubuh seseorang, bahkan life-key tidak akan dapat memperbaiki kerusakan. Itu juga berarti bahwa kemampuan penyembuhan life-key benar-benar tidak efektif dalam menghadapi Deatki. Ini adalah alasan paling mendasar mengapa para ahli tahap kematian mendalam bisa menekan ahli tahap kehidupan mendalam. Oleh karena itu, jika orang tua tulang nefarious benar-benar mencapai tahap kematian mendalam, itu akan menjadi sakit kepala besar bagi Lindong. Lindong mengerutkan kening, sebelum membiarkan pikiran itu menghilang. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat ini begitu dia keluar dari Chaotic Tower. Chaotic dimensi sangat luas dan ekspansif. Dan bahkan pengaruh orang tua tulang nefarious tidak memiliki kualifikasi untuk menutupinya sepenuhnya. Kekuatan tahap kehidupan mendalam yang sempurna hanya cukup untuk membiarkannya naik kasar di wilayah angin laut surga ini. Kemungkinan tidak banyak yang takut padanya di tempat lain. Saat pikirannya melanjutkan ke arah ini, Lindong perlahan menarik pandangannya dari Chen Luo. Dia kemudian berjalan menuju kursi yang dialokasikan Gu Clan, duduk. Dan menunggu pertemuan bela diri dimulai. Setelah melihat ini, Chen Luo di dekatnya samar-samar tersenyum. Dia menghentikan provokasi yang tidak berarti. Jika mereka bertemu di arena, secara pribadi mengambil tindakan akan jauh lebih baik. Itu individu jahat yang membunuh saudara Suyun. Haha, saudara Chen Luo. Tidak perlu terlalu marah. Dia tidak bisa melarikan diri. Wei Zhen menatap Lindong. Sebelum berbicara dengan senyum tipis, keterampilan wastrel itu lebih rendah dan dibunuh hanya berarti dia tidak berguna. Namun, bagaimanapun juga dia adalah adik lelaki junior aku, jika berita tentang hal ini menyebar, itu akan menodai nama aku. Oleh karena itu, aku masih harus membalas dendam atas namanya, Chen Luo menjawab dengan senyum paksa. Kata-katanya menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memiliki kasih sayang terhadap saudara lelakinya yang disebut Junior. Kata-kata tanpa emosi ini menyebabkan beberapa anggota Wei Clan di sekitarnya tidak punya pilihan selain memberikan persetujuan tawa hampa. Wei Zhen tersenyum dan mengangguk, menyapu pandangannya ke seberang area. Dia berkata, "Sampai sekarang, Gu Yuntian Clan tidak dapat mengambil tindakan karena cedera seriusnya." Aku percaya bahwa klan Wei aku harus dapat mencapai kemenangan dengan lancar. Namun, untuk menjadi juara, itu mungkin agak merepotkan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata itu, maka melintas di mata bahkan Chen Luo yang tersenyum. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah puncak gunung. Alun-alun yang sama luasnya terletak di puncak. Di ujung alun-alun berdiri sebuah menara batu kuno, yang hanya setengah terlihat. Aura kuno dan sepi samar-samar terlihat perlahan memancar darinya. Itu adalah menara caotik. Dan seorang asura menjaganya. Klan Sentu. Besi asura Sentu Jue. Berkenaan dengan ahli muda. Yang luar biasa dan terkenal di wilayah angin laut surga. Bahkan orang sombong seperti Chen Luo akan merasa takut yang tak tertandingi. Itu klan lagu. Bisakah kamu melihat pria berpakaian biru di bagian depan? Itu Song Chen yang terkuat di antara generasi muda Klansong. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap awal mendalam kehidupan. Di sana adalah Klansu. Pemimpin mereka adalah Suyan. Orang ini agak istimewa. Lima tahun lalu, ia berada di peringkat paling bawah generasi muda Klansu. Namun, ia beruntung mendapat perjumpaan dan menemukan harta karun kuno tempat ia mendapatkan warisan. Sejak saat itu, ia melepaskan diri dari kesederhanaan sebelumnya. Dalam lima tahun yang singkat, dia telah menjadi orang terkuat di antara generasi muda. Klan su petik dua, pada waktu berikutnya, anggota dari dua klan besar lainnya muncul berturut-turut, sementara Guyan terus memperkenalkan Lindung kepada lawan-lawan potensial dengan kesabaran yang cukup besar. Setelah mendengar semua ini, Lindung mengalihkan pandangannya ke arah Song Chen yang mengenakan satu set pakaian biru. Dia agak elegan, memiliki temperamen yang baik, dan dapat dianggap sebagai pria tampan kelas atas. Adapun Su itu, dia tampak jauh lebih biasa-biasa saja dibandingkan dengan Song Chen. Penampilannya sangat tipis dan rapuh. Namun, sepasang mata itu cerah dan penuh ekspresi. Kulitnya yang terbuka ditutupi dengan garis-garis yang seperti batu karang yang kasar, dan memberi kesan ketangguhan. Lindung jelas jauh lebih tertarik pada Suyan. Ini orang-orang yang telah melepaskan diri dari biasa-biasa saja, bukanlah orang yang sederhana. Dengan satu tampilan, Lindung bisa melihat bahwa akan jauh lebih sulit untuk berurusan dengan Suyan daripada Song Chen. Seperti yang diharapkan dari lima klan besar dari Heaven Win Sea Regent, anggota generasi muda ini adalah orang-orang yang brilian. Setelah mengamati sebentar, Lindung perlahan menarik kembali tatapannya. Sementara pujian melintas di matanya. Selain Sentu Jue yang ditakuti yang belum mengungkapkan dirinya, masing-masing dan setiap dari lima anggota klan besar ini sudah sangat kuat. Jika mereka ditempatkan di wilayah Suan Timur, mereka pasti akan berdiri di puncak generasi muda. Pertemuan bela diri ini akan memiliki kecemerlangan yang tidak terduga. Waktu perlahan berlalu dalam suasana mendidih ini. Namun, pertemuan bela diri tidak segera dimulai. Di bawah kendali lima klan besar, banyak ahli dari berbagai tempat saling berpegangan tangan pada banyak platform yang ada. Banyak ahli ingin menunjukkan kekuatan mereka dan menarik perhatian lima klan besar. Meskipun mereka akan kehilangan beberapa kebebasan, mereka pada gilirannya akan menerima kondisi pelatihan yang sangat unggul. Secara keseluruhan, itu adalah perdagangan yang adil. Sehubungan dengan pertukaran tersebut, Lindong tidak menunjukkan minat. Lebih memilih untuk menutup matanya dan beristirahat Ini berlanjut sampai matahari yang terik menggantung tinggi di langit Ketika suara-suara memekakkan telinga dan teriakan perlahan-lahan berkurang Selanjutnya Dia merasakan Gumengki yang ada di sampingnya berdiri Sudah mulai ya Mata lindung yang tertutup rapat muncul terbuka pada saat ini Mengangkat kepalanya Dia memperhatikan bahwa ada seorang tetua berdiri di udara di atas alun-alun dia adalah anggota klan Sentu Pertemuan bela diri terjadi setahun sekali Dan tidak banyak yang bisa dia elaborasi tentang aturan Seperti biasa Semua orang memberikan suara untuk lawan Setiap klan dapat mengirim tiga peserta Suara yang kuat dari sesepuh bergemuruh saat bergema di telinga semua orang Ketika tetua itu berbicara Sebuah lingkaran cahaya bersinar naik dari tangannya Dalam lingkaran cahaya itu orang bisa melihat empat tanda cahaya berputar. C. Saat lingkaran cahaya bersinar muncul, Gumengki segera berdiri bersama dengan peserta dari tiga klan besar lainnya. Mereka menjulurkan telapak tangan saat kekuatan isap meletus. Masing-masing dari mereka mengambil label cahaya di dalam lingkaran cahaya yang bersinar sebelum menariknya keluar. Desir. Saat label cahaya meninggalkan lingkaran cahaya yang bersinar, Seutas benang bersinar keluar Saat tek cahaya mendarat di tangan Mengki. Utas yang bersinar memanjang Sebelum bergabung dengan tek cahaya lain Mengikuti benang yang bersinar Itu membawa mereka ke arah Suklan Mata Lindung menyipit Dia mengangkat matanya Dan melihat ke arah Suyan Yang memegang label cahaya Yang terakhir juga mengangkat kepalanya Dan melihat ke atas dengan senyum tipis